Apa namanya, logika berpikirnya itu yang lurus, maksudnya urut-urutannya itu yang jelas Misalkan menunjukkan unit analisis, lalu unit analisis dari mana? Dari data, kan gitu Datanya diperoleh dari mana, jenisnya seperti apa Lalu, tidak seluruh data kan yang dianalisis Nah, yang dianalisis dalam semiotika itu kan tanda atau simbol Simbolnya ditunjukkan dahulu, baru dikategorisasi nah, nah kategorisasi itulah yang memisahkan perkembangan dari tema itu sendiri kan begitu lah menganalisis emotika kok ndak ada simbolnya yang dipersoalkan kan begitu jadi begini uh, Mas Jarod ya Prof, persoalan utama anda itu kan pertama di sumber data. Itu. Mengapa menjadi agak kesroh ya? Karena sumber datanya tidak secara jelas anda pisahkan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Jadi diluruskan oleh Prof Bianto tadi jadi harus ada sumber babon atau sumber primer itu sendiri baik itu buku seperti disarankan oleh Prof Warto kan saya sudah ceritakan Romo Kuntoro itu diuji oleh Prof Tiu ditanya ini ada satu buku di Leiden yang belum kamu baca saudara Promo Vendus. Anda mau mau lulus sekarang dengan kekurangan atau Anda mau membaca buku itu. Romo Kuntoro bilang saya akan membaca buku itu. Ya tertunda dua tahun karena harus studi tentang buku di sana. Artinya apa? Ketika Prof. Warto mengatakan ada buku-buku babon yang tidak Anda baca, itu artinya apa? Ya karya Anda itu tidak menunjukkan karya disertasi yang bagus ya, bro. ya itu lalu bagaimana caranya agar supaya kita punya data primer yang nanti menemukan temuan wong oh, ada cerita oh, ini menemukan ini menemukan itu kan sambil lalu tidak metodologis kalau metodologis artinya data itu muncul pada yang anda sajikan itu apakah berupa video apakah berupa foto diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung itu atau diperoleh melalui dokumen itu jadi analisis anda itu kalau seperti sekarang ini tidak yang disebut semotika itu nol besar Ya, ini ya menurut pandangan saya. Maksud saya, saya di Perancis belajar semiotika. Yang harus ditunjukkan oleh semiotika itu apa? Sain. Kalau bahasa Perancisnya sinye, sain itu ya tanda. Lah Anda menganalisa disertasi Anda itu kan tidak pernah ditunjukkan tanda apa yang Anda analisa. Sesontohnya Prof Indraswara menunjukkan Wah, ada kendi, ada tulisan Jawa, kok dibiarkan berlalu ada foto, ada video ya tidak dianalisis kan itu nah, kalau seperti itu maka Anda dihadapkan pada apa yang disebut simetika pragmatik, menurut Anda apa sih semiotika pragmatik itu tolong dijelaskan sedikit saja ya uh, jadi semeta pragmatik itu lebih uh, apa uh, bersumber pada pada subjektivitas itu <laughs> itu dari mana anda ambil bukunya siapa ya kemarin saya memahaminya uh, kurangnya begitu tidak dari bukunya siapa ini kan penting karena kalau mulai dari situ aja sudah keliru selanjutnya ya salah jalan Kata-kata semiotika pragmatik itu dari mana diambil? Kan itu buku apa? Siapa? Ya? ya kalau ya, itu ya, enggak bro. jelas kan, kalau itu nggak jelas kan repot. Ya, kebetulan saya sekolah di Perancis. Muridnya Roland Bart sekarang jadi ahli, ahli semiotika terkenal, Claude Bremon itu, guru saya dan penguji saya, dia mengatakan bahwa Roland Bart membuat dua kategori di dalam semiotika. Satu semiotika signifikansi, yakni semiotika yang didasarkan pada makna. Tetapi ada semiotika pragmatik adalah semiotika komunikasi, yaitu simbol itu dipertukarkan Nah pertanyaannya adalah kalau menggunakan Roland Barthes dalam bukunya La Fonctur de la Simiologie, itu bahasa Prancisnya, bahasa Indonesia sudah diterjemahkan menjadi La Fontur itu ya Fontur, apa namanya eh, perjalanan itu disebutkan kalau anda menggunakan pragmatik itu berarti pertukaran simbol maksudnya simbol yang dipertukarkan lah simbolnya anda cendak ndak disuguhkan kok mau menggunakan semiotik lalu ditanya oleh eh waki tadi atau Pak Profarto saya lupa lalu ada segitiga ada interpretang ada konsepsi ada pengalaman ya. kalau cara sentias ada lagi ada tiga Selain yang sulit-sulit ya, ada icon kemudian yang kedua ada indeks dan ada lambang itu tanda yang dikategorikan oleh Charles Sanders. Tidak ada hubungannya dengan e, Roland bar dan desosur tetapi kalau Anda memang sepakat untuk menggunakan semiotika ya dipilih saja semiotikanya Charles Sanders pahami secara baik kalau mau menggunakan hermenetika Gadamer ya Gadamer itu secara baik apakah anda akan menggunakan itu atau menggunakan Roland Barthes kalau Roland Bar tentang semiotika praktis ya bukunya sudah ada baik bahasa Inggris bahasa Perancis bahasa Indonesia Zero. ya Nah ya pakai pragmatis <coughs> tadi ya Ya kalau pragmatik menurut pengetahuan saya itu ditulis oleh Roland Bar, turunan dari Ferdinand de Saussure. Ya, kurs de linguistik bukunya. Jadi kalau anda sudah apa namanya memahami itu, baru kemudian anda menginjak pada konsep yang lain. Kalau menggunakan karena para pemikir yang terdahulu itu memang masih struktural bergantung makna itu pada struktur Poststruktural itu makna itu sudah tidak lagi tergantung pada struktur tetapi dapat digunakan wacana yang berkembang sekarang sehingga ketika Anda ditanya sikap brokoi itu apakah Anda menggunakan yang struktur yang sudah dibakukan di sikap sana disamin sana ataukah anda mempunyai makna lain yang poststruktural sekarang ini yang tidak disadarkan pada kebenaran tunggal yang sudah diciptakan itu. Nah kalau itu maka anda boleh menggunakan dekonstruksi Jack Derida. Selama anda tidak bisa menghubungkan itu ya nonsen. Jadi pahami dulu itu harus dirombak pertama mengenai data. ...sajikan data itu ini data primer, tanda yang akan saya analisis ini... ...dari perolehan sumber pengamatan langsung atau sumber dokumen. Nah kalau itu sudah ada, Anda terserah di dalam mau menganalisis brokoi ...jadi memberi barokah atau Anda punya teks lain itu no problem. Terserah kepada kemampuan Anda... Untuk memberi makna yang baru Nah itu dekonstruktif Jagderida ya, Saya kan juga mengikuti kuliahnya Jagderida Jadi ya sedikit-sedikit agak tahu lah ya, Tentang Apa itu Menemukan makna yang baru Sebagai sebuah apa Makna yang memang Sangat kontekstual Dengan semangat zamannya Itu persoalannya Di, di, di sana itu Ya Kemudian dari pernyataan Pak Indra Suara Anda itu Sudah bagus mengkaji tentang Ekologi budaya Itu sangat baru ya di kajian kita Kalau memang ekologi budaya Maka teori besarnya Juga digunakan Tentang ekologi budaya Yang Anda sebutkan di dalam landasan teori itu Merupakan landasan analisis Cara kita mengungkapkan makna Belum pada paradigmatik tentang tematik Saya lebih setuju dengan Prof. Indra Suara Untuk mengembangkan brokoy dalam kaitannya dengan ekologi budaya Bagaimana menyelamatkan bumi, air, dan udara ini Dari kekejaman modernisasi itu nah kalau seperti itu ada ya juga bisa modernitas itu juga bermas sangat baik sekali atau Adorno dan Max Horkheimer jadi itu mengkritik modernitas yang satu bagian dipuja puja tetapi sesungguhnya di dalam apa membangun masyarakat yang rasional menjadi irasional. Mengapa demikian? Karena modernitas itu dibakukan secara kaku berdasarkan ideologi moderni. Anda buku, baca bukunya Romo Sindu ya. Anda juga Romo kan sebetulnya, popo pendito ya. Romo Sindunata sangat baik mengungkapkan tentang uh, masa Frankfurt. Yang mana mengkritik modernitas sebagai sebuah puncak keberhasilan Sejak zaman uh, pertengahan Tetapi Hockheimer dan Adorno menunjukkan Yang kemudian dikembangkan uh, oleh Habermas Justru membangun masyarakat yang irasional Masyarakat yang, yang menindas Ya contoh-contoh baru-baru inilah di Jakarta, di Jalan Tol dan sebagainya Itu yang dikritik oleh mereka Nah kita juga begitu Dari para penguji tadi sudah mengemukakan begitu sangat baiknya Tentang sikap Anda di dalam menginterpretasi data menggunakan semiotika Itu sudah betul jalurnya Tetapi bahan yang Anda gunakan masih jauh panggang dari api masih bau panggang dari api ya sehingga uh, anda perlu berkonsultasi uh, dengan para uh, promotor dan para penguji agar supaya apa kalau uh, prof B itu menyebut uh, roadmap <laughs> roadmapnya ini harus betul-betul uh, di jalan yang lurus agar supaya anda tidak tersesat agar anda tahu posisi yang benar tentang apa yang ada tengah kerjakan, ya. Kemudian saya kira yang yang terakhir ya, yang uh, saya amati bahwa data itu perlu disajikan. Tadi sudah diuraikan oleh Prof. Baik sekali data videomu itu berupa dokumen atau data observasi, kan gitu lalu disebutkan data dokumen ini saya ambil tahun 2018 tahun 2020 nah kalau mempunyai data observasi, ya jangan mengambil data-data yang cek RMS. data internet blogspot dan sebagainya itu memalukan diletakkan, kecuali Anda pandemi tidak bisa pergi ke sana itu bisa dimaklumi tapi kalau Anda asal nyomot saja dan itu dibuat foto mainan oleh anak-anak SD yang di-upload. Kemudian itu kan sangat, apa? ya Anda dianggap tidak berjuang untuk mendapatkan itu. Kalau sebagai rujukan boleh misalnya, wah oh, saya gambar kok bagus. Ya, anda datang ke sana untuk mengambil data-data yang bersifat orisinal. Ya penyajian data disebutkan. Kemudian metode analisa teori dan metode analisa itu berbeda. Analisa data itu menggunakan apa? Semiotik. Ya sudah, semiotik yang digunakan. Semiotik model siapa? Umberto Eco, ya. Umberto Eco saya baru uh, beli ke bu bukunya ini ya, Semesta Tafsir. Semesta Tafsir dan Eco banyak menulis buku tentang semiotika, ya, tanda sebagai sistem. Kalau Roland Barthes banyak menulis juga, terutama buku yang terpenting adalah La Fonctur de la Similogie. Ya sudah, satu saja, similatika begitu, jangan dicampur adukkan dengan yang lain. Para berdigma berpikirnya seperti apa? Oh kalau post-struktural saya ambil Jacques Derrida, itu paradigma berpikir, bukan metodologi. <tuh> kalau teori apa ya? Teorinya tadi saya sebutkan, teori gunakanlah teori yang berhubungan erat dengan persoalannya anda teliti anda kan meneliti tentang ekologi budaya maka ya ekologi budaya itulah yang anda gunakan ya untuk uh, memberikan payung ya, terhadap persoalan-persoalan uh, yang tadi anda lakukan agar tidak supaya keluar ada yang tadi ada yang lain dari itu nah kemudian yang terakhir adalah analisa data Nah, analisa data itu, di, kalau itu semiotika, diperoleh dari simbol-simbol atau tanda yang Anda kumpulkan. Misalnya Anda merekam. Dari rekaman itu, Anda memperoleh empat tanda, misalnya. Ada yang berupa kegiatan berokoi, ada yang kegiatan apa orang sedang berada di sawah ada kegiatan itu kan tidak ditampilkan sama sekali sehingga anda cerita ngelantur sana sini dan sebagainya itu ya mengapa mengelantur ya, sebabnya tidak didasarkan pada semutika itu adalah menganalisis simbol betul enggak semion ya kan itu tanda Simbol jadi ya, menganal simbol. Nah, simbolnya ada, kamu tunjukkan kok mau analisis apa itu? Kan cerita kancil saja gitu ya, Mas Jarod. Ya, ya nantilah jadi, kita, siap, kita, kita perbaiki lagi supaya yes, itu siap, uh, bisa memberikan apa uh, jalan yang lapang bagi Anda untuk diperbaiki segera. Sekian, terima Baik. kasih, Pak Dwi.